Guys, teh, daun, jadi cinta. yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman semua Kali ini uh, Warna Grafika Ingin Men-sharing kembali uh, Mengenai uh, Suatu Produk yang Saya rasa sangat dibutuhkan Oleh Banyak orang ya, Apalagi buat orang-orang uh, yang pola makannya kurang memperhatikan uh, serat daripada makanan ya dan uh, kali ini saya ingin men-share satu informasi produk yang yang bisa membantu kita pada permasalahan pencernaan uh, di sini di sini kami nggak ini ya nggak jual produknya dan juga bukan endorse tapi entah kenapa saya senang aja untuk menginformasikan kepada teman-teman uh, semuanya mungkin uh, kesulitan mencari uh, obat yang tepat atau apa yang tepat untuk mengatasi susah BAB Nah, untuk susah BAB ini saya sendiri eh, pernah memposting beberapa bulan yang lalu tentang eh, bagaimana mengatasi BAB yang sudah berminggu-minggu. Waktu itu kejadiannya pada ibu saya sendiri. Dan eh, saat itu metodenya lain. Ya. Nah... Eh, Sebenarnya saya juga sering mengalami susah juga BAB itu Kadang-kadang e, Seminggu Enggak BAB ya Jadi rasanya di perut itu Begah Apa sih begah itu e, Kayak kayak kenceng ya perutnya Kayak nggak enak Gitu e, Jadi kayak keras gitu Nah perutnya Nah jadi e, Berhubung banyak juga setelah saya mengupload video waktu itu eh, yang yang nanya langsung di komentar video baik yang wa langsung ke saya ataupun nelfon langsung ke saya eh, dan alhamdulillah semuanya ngasih kabar sih setelah setelah teratasi ya dan alhamdulillah berhasil nah tapi Uh, walaupun walaupun kebanyakan ada beberapa video saya yang uh, tentang cara mengatasi suatu penyakit itu dianggap youtube tidak memenuhi syarat untuk monetisasi dan bahkan uh, setelah setelah saya monet uh, itu tidak tidak bisa di, dipasang iklan pada video tersebut karena dianggap tidak layak tapi saya tidak apa-apa e, tidak tidak merasa rugi atau tidak merasa kapok karena saya merasa senang e, apa yang saya sampaikan bisa membantu orang lain nah e, produknya kali ini ini bukan produk saya ya dan bukan endorse ya maaf ini bukan bukan iklan tapi hanya sekedar memberikan informasi kepada teman-teman ini uh, produknya ya teh teh daun jati cinda hikmah herbal nih teman-teman ya produk produksinya produksi siapa nih saya bacakan saja ya ini produksinya dikemas oleh CP Sumber Rezeki Tangerang Selatan Indonesia. Ya. Jadi ini dibelinya di online banyak ya. Banyak di online online di Shopee juga ada ini ya. Banyak lah ini yang jual. dan kalau saya minum ini memang sih bagus ya menurut saya Ini di disini tertulis secara tradisional baik untuk Nah ini asiatnya ya Melangsingkan tubuh Yang merasa merasa gendut Rasa gen, gendut, gembrot gemuk Terus mengurangi kolesterol Yang ketiga mengecilkan perut yang keempat peluntur lemak tubuh bagi penderita obesitas obesitas ini kayaknya boleh nih ya berfungsi mengobati rematik juga efeknya tubuh menjadi bugar buang air besar lancar mudah berkeringat dan kotoran sedikit berminyak akibat peluluhan lemak dalam tubuh ya sih saya rasa juga iya yang saya alami setelah minum ini minum itu ini begini memang eee, cara penyajian ambil satu sendok teh daun jati cina seduh dengan air panas biarkan hingga berwarna kecoklatan minum selam, secara rutin dua kali satu gelas per hari berarti minumnya dua kali satu gelas ya satu gelas ini ya saya juga masih minum nih teman-teman karena biar biar normal badan juga nggak enak kan kalau kalau jarang jarang-jarang BAB jangan mengkonsumsi secara berlebih lebih baik diminum sebelum tidur malam hari ini ada larangannya, tidak disarankan bagi wanita yang sedang datang bulan. Oh, hebat wanita ini ya, bulannya aja datang. Ya kan, orang orang astronot datang ke bulan, kalau perempuan bulan yang datang. Ya, teman-teman. Jadi, uh, ini ya, uh, saya kasih tahu. Waktu... Saya pertama minum ini, ini rasanya nih, melilit, melilit, melintir mules gitu, mules banget, ya jadi memang uh, enggak, enggak lama setelah diminum itu, memang harus, uh, memang mules, ya jadi pastikan tidak sedang berpergian minum ini, ya, uh, nanti kalau lagi berpergian, entah lagi di motor atau sedang di mobil di jalan ah, mules waduh keringat dingin ya atau mungkin lagi jalan-jalan kemana kemana uh, ataupun mungkin lagi sama si dia atau lagi nonton film atau lagi di mall minum ini jangan ya uh, minumnya di, di rumah emang ini efektif bagus produknya ya teman-teman ini kalau waktu saya minum ini sampai 5 kali sehari sebentar-sebentar tapi setelahnya enak jadi perut jadi plong ya enteng gitu saya kadang takut-takut juga minumnya tapi nggak apa-apalah sampai sampai Lancar kembali, jangan sampai normal. Nanti berhenti aja minumnya, ya teman-teman. Uh, jadi, kalau malam itu, ya siap bagus. Saya juga bingung, minumnya bagusnya pas mata melek apa pas mata ngantuk. Ini soalnya, saya minum malam udahlah ngantuk-ngantuk, mulus pula ya. Tapi terserah teman-teman kapan waktu terbaiknya, tapi anjurannya di situ malam ya saya sih ikutin anjurannya aja oke gitu aja teman-teman informasi dari saya semoga eh, membantu mengatasi permasalahan sembelit pada teman-teman yang sedang mengalaminya semoga bermanfaat bermanfaat wabilahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kembali satu buah kata.